Selanjutnya kita akan mengambil kartu kewangan seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu kewangan seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support NFT yang dapatkan oleh seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2021.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 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saja kita membuka dan membacakannya. Itu kesehatan seorang Capricorn adalah Four of Sword ataupun empat pedang. Secara umumnya Four of Sword itu diartikan mengontrol kembali kesehatan di saat semuanya sedang terganggu, merefleksikan diri, menenangkan diri dan perlu refreshing Dan disini sini menggambarkan Kesehatan seorang Capricorn akan mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana disini dikarenakan seorang Capricorn kurang istirahat terlalu memaksakan diri dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan disini saran terbaik yaitu The tenangkan diri yang dimana sini akan berdampak positif kepada beban pikiran yang ada dan berdampak positif kepada diri sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cup Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn akan mengalami penurunan kesehatan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini karena terlalu memaksakan diri untuk bekerja yang dimana juga tujuannya untuk membahagiakan pasangan, membahagiakan keluarga yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini juga seorang pasangan akan mensupport, memotivasi, memberikan masukan kepada seorang Capricorn untuk menenangkan diri untuk reversing yang dimana akan berdampak positif kepada kesehatan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Magician Secara umumnya, The Magician itu diartikan mampu melakukan hal-hal apapun, mampu melakukan hal-hal yang luar nalar, mampu bekerja keras, mampu melakukan apa yang akan ia lakukan, serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan seksama. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu kesehatan surang kondisi ini menggambarkan, sosok surang Capricorn mampu menyelesaikan pekerjaan meskipun sampai larut yang dimana akan berdampak negatif kepada kesehatan, yang dikarenakan juga berkurangnya istirahat dan di sini seorang pasangan akan selalu memotivasi mendukung seorang kaprikon untuk menenangkan diri dan merefleksikan diri yang dimana akan berdampak positif kepada kesehatan kaprikon sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah four open tackle ataupun empat koin secara umumnya for open tackle itu melihat kan keseimbangan zona nyaman dan ingin mengambil satu resiko dan di sini menggambarkan Keuangan seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2021 berada dalam zona nyaman, zona keseimbangan, tidak mengalami kekurangan apapun dan tidak akan mengalami kemajuan apapun. Di sini digambarkan dua poin itu berada di kaki, menandakan langkah yang dilakukan oleh seorang Capricorn sudah tepat di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini tujuannya untuk mendatangkan income di bulan Desember. Serta satu koin yang berada di genggaman pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Capricorn saat ini sangatlah menghasilkan dan bisa menjaga keseimbangan keuangan kepada dirinya sendiri di bulan Desember tahun 2021. Dan satu koin itu berada di kepala merupakan ide pokok Gagasan yang dikeluarkan oleh seorang Capricorn tiada lain tujuannya untuk mendatangkan income di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini bisa menjaga kestabilan keuangannya sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik Opsor Secara umum ya kenaik opsi itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn berada dalam zona nyaman, zona keseimbangan yang dimana di sini tiga langkah dilakukan oleh seorang Capricorn, yang dimana di sini tujuannya untuk mendatangkan income, mendatangkan keseimbangan yang selalu didukung oleh pasangan, didukung oleh keluarga, didoakan oleh keluarga, dan dimotivasi disupport oleh orang-orang terdekat Capricorn sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Capricorn di sini menggambarkan, sosok seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang mampu mengatasi keseimbangan keuangan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini, meskipun bertampak negatif kepada kesehatan, namun di sini keseimbangan keuangan terdekat terjaga, yang selalu didoakan oleh keluarga, dimotivasi, didukung oleh orang-orang terdekat Capricorn sendiri. Dan untuk kartu, karir pekerjaannya adalah, 8 of one ataupun delapan, tongkat. Secara umumnya ya of one itu diartikan tetap tekuni pekerjaan yang ada dia akan alam menjawabnya dan biarkan waktu menjawabnya. dan di sini menggambarkan kali pekerjaan seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2021 ada beberapa prediksi. Yang pertama di sini disarankan kepada seorang Capricorn tetap tekuni jalani pekerjaan yang ada saat ini yang dimana di sini akan terdampak positif kepada keuangan kehidupan sehingga di sini bisa menjaga kestabilan keuangan di bulan Desember tahun 2021 dan disini juga digambarkan seorang Capricorn akan mengalami peningkatan karir yang dimana di sini banyak tawaran pekerjaan dia dapatkan yang mampu membuatkan pekerjaan lebih meningkat lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial serta karir lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah page of cups. Secara umumnya page of cups itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang kapricorn ada tiga prediksi. Yang pertama di sini tetap tekuni jalani pekerjaan yang ada, yang dimana juga tujuannya untuk membahagiakan keluarga, Membahagiakan seorang anak, serta di sini selalu didoakan seorang anak sebuah keluarga yang bisa mampu menjaga keseimbangan keuangan di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini juga digambarkan seorang Capricorn akan membuka sebuah usaha yang baru yang dimana juga di sini tujuannya untuk meningkatkan keuangan yang dimana juga di sini tujuannya untuk membagiakan keluarga, membahagiakan anak Capricorn sendiri. Dan di sini tidak luput juga seorang Capricorn akan menerima banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini berikut merupakan rezeki dari seorang anak yang jatuh kepada seorang Capricorn, yang dimana tujuannya untuk membahagiakan keluarga, membagiakan anak Capricorn sendiri. Dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Capricorn, di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang mampu melakoni banyak pekerjaan sekaligus mampu melakukan pekerjaan yang lebih dari satu yang dimana sini tujuannya untuk mendatangkan income, untuk meningkatkan kehidupan yang dimana juga tujuannya untuk membahagiakan keluarga, serta disini seorang Capricorn selalu didoakan oleh keluarga dan didoakan anak Capricorn sendiri meskipun di sini akan berdampak negatif ke pasar dan kesehatan, namun akan menjaga kestabilan keuangan di bulan Desember tahun 2021 dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah three of Cups ataupun tiga piala secara umumnya three of Cups itu diartikan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara dan di sini menggambarkan hubungan asmara surah Capricorn ada dua prediksi yang pertama kepada surah Capricorn yang sedang single ia akan bertemu pasangan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana pasangan tersebut berasal dari orang yang terdekat Berasal dari orang sekitar dan bisa jadi dikenalkan oleh orang-orang terdekat yang mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi, dan mengalami perubahan hubungan asmara ke yang lebih bagus lagi. Dan kepada seorang Capricorn yang sedang berpasangan di sini menggambarkan akan ada indikasi hubungan orang ketiga di dalam. kategori hubungan asmara di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini pelakunya bisa saja Capricorn ataupun pasangan Capricorn sendiri yang akan berdampak negatif kepada hubungan asmaranya. Dan untuk kartu support energinya adalah. Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Capricorn, seseorang yang berada di sekitar Capricorn sendiri, dan di sini menggambarkan Capricorn yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Desember tahun yang dimana di sini pasangan tersebut bisa saja orang terdekat. Orang-orang di sekitar dan di sini seorang Capricorn bisa bertemu pasangan berkat dari bantuan orang-orang di sekitar yang disimbolkan dengan Queen of One, dan di sini kepada seorang Capricorn yang sudah berpasangan akan mendapatkan indikasi orang ketiga. Yang dimana di sini disimpulkan dengan Queen of Wands yaitu orang ketiga dalam kategori hubungan nasmara yang akan bertampak negatif kepada Capricorn dan pasangan di bulan Desember tahun 2021 dan di sini pelakunya bisa saja Capricorn ataupun pasangan Capricorn sendiri. Dan jika kartu The magician kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, seorang kapricorn di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn yang sedang single dan berpasangan mampu mengatasi hubungan asmara di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini dalam kategori ini adalah seorang pasangan akan ia dapatkan kepada Capricorn yang sedang single, dan untuk angka keberuntungan seorang kapricorn itu berada di angka 4, 44, 48, 83, dan 31. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang ramalan Capricorn di bulan Desember tahun 2021, semoga bermanfaat.